Oke okay, guys, jadi hari ini Babo dan si Bobo Cat ini mau bermain game yang lagi ngetrend namanya Worm Drum Oke? Okay? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ya, belagu amat loh. Oke, okay, jadi kita bakal bermain comcon. Udah berisik berisik sana sana sana. Berisi, amat loh. Oke, okay, kita start. Halo, halo. Jadi, aku Rainbow. By the way, kami bakal memakai dua account yang sama, yaitu Rainbow dan bakal lihat. Aduh, jangan-jangan ah, deketin aku. Uh. Jangan deketin aku Oke okay, Jadi bakal memakai dua account yang sama Bermain eh uh, Oke okay. Halo kuning Halo halo Halo semuanya Halo Halo Halo Halo, halo. <laughs> Ya yeah. Halo Halo Halo <mulis> Ya yeah, berisik amat lo bo uh, Udah Ya Bikin orang gak fokus aja kamu sih Halo Ya sekarang udah Halo Ya ya ya ya ya uh, Jangan deketin aku uh. Uh. Wah ini bisa makan Wah wow, gede banget Awas kau, Bo, bising lagi kamu. Awas kau berisik lagi, aku sepak kau pakai BH, tahu kau ya. NICE Nice, nice. Oke. Okay. Udah, aku mau fokus dengan jangan jangan kelor lagi kamu. Iya, iya, nice, nice, nice, nice. Yes, yes. Yes kita makan makan makan makan. Wah, halo halo halo. Yang emang nggak boleh. Halo. Ya. Ah, uh, oke okay. oke. Okay. Yes nice makan lagi kita guys. Yes yes yes yes yes. Hi, halo halo. Eh, ini merah putih halo lah aku nggak berani deketin dia ah aku eh, jangan jangan jangan jangan kabar, kabar, kabar. Aduh, mati dia makan makan, makan. eh uh, bahaya bahaya bahaya bahaya oh, no, no, no, no. wah ada makanan makan makan kita makan ah jangan, jangan, jangan, jangan. Jadi, udah udah udah bising kau boh, teriak amat lo, sana kau, nah nah nah ah, jangan deketin aku, aduh makin makin banyak ini guys, banyak makin banyak ba makin susah nih guys, makin susah nih guys, makin susah nih guys, aduh wah wah wah wah No, no, no, no, no Mengerikan sekali Mengerikan sekali Ya, mengerikan sekali Wah, halo, halo Rame banget sih Ya, aku kan baru-baru main Kamu berisi aman sih, Bobo? Ah, udah, udah Oke, oke, oke Oke Santai aja, santai aja. Oh, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, makan dia guys makan makan makan Mama, hey, makan makan makan makan wah Wah Wah kenyang kenyang kenyang kenyang Kenyai. oh yes yes wah wah wah Wah wah, wah ini Mama, ini ini bentuknya Mama, aneh aneh sih Ya aneh aneh gitu Mirip si bobo cat gitu aneh aneh gitu ah jangan deketin, jangan deketin. Rame-rame, guys! Uh, no, no, no, no, kok mana-mana sih? Aha, aku ah, ah. harus kemana? Uh, no, no, no, Kalau no. ah. guys, sekali ini satu, satu kali lagi pasti bisa. Kali ini pasti bisa. Oh please, please, satu kali lagi. No, no, no, no. Dan liatnya Lai-lai, lai-lai, lai nah, nah, Lai, Lai-lai, lai-lai, lai-lai, lai nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, Semakin, nah, Semakin, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nyimak, nyimak, nah, nah, makan, makan, Jangan deketin Jangan deketin Nah, lihat tuh Semua mati, mati, mati, mati Mati, mati, mati Nah, lay, lay, lay, lay Lay, lay, tabrak aku Nah, ayo datang sini satu lagi Ayo, ayo, saya Ayo, ayo Ini punya aku loh, loh, loh, loh hey, Eh, tahu aku siapa? Aku Bobo K A bucket, a bucket. Membunuh, babu lepasin dia babu lepasin dia ayo babu le lepasin dia babu kamu jahat banget tega banget babu tega banget babu lai lay, lay, lay. lai lai lai lai lai lai tabrak aku ayo sini ayo deketin lagi dikit dikit lagi sini ayo ayo tabrak tabrak aku tabrak aku yes nah gitu cara mainnya babu nima kau nima nima ya nah, guys kita udah di top yes yes aku bakal makin makin gede gede Yes. Nah, babu Tiga dirimu Nah, kita udah semakin tinggi, guys Nah, si ulat kecil Mas ini Dikurut-gerudut, <guluk> nggak bisa lewat dia, guys eh Tiga dirimu, babu Tiga, tiga, tiga Nah Yes, guys Yes, yes Ayo, siapa lagi Maju sini Eh, no, no, no, no, no, no. Wow <laughs>